Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube aku Ini adalah video kedua di channel aku Jadi di dalam video ini nantinya Aku bakal menjelaskan mengenai perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan Yang dimana tujuan kita untuk mempelajari perbedaan Perbedaannya ini Untuk memudahkan kita nantinya dalam melakukan sebuah acara di pengadilan Baik langsung saja Aku menjelaskan mengenai perbedaan yang paling mendasar di antara uh, surat gugatan dan surat permohonan. Di dalam surat gugatan terdapat konflik atau persengketa yang harus diselesaikan dan penyelesaiannya itu berdasarkan putusan yang ada di pengadilan. Sedangkan uh, dalam surat permohonan, di dalamnya tidak terdapat konflik atau persengketa yang harus diselesaikan dan penyelesaiannya hakim hanya mengeluarkan uh, atau Memberikan sebuah penetapan atau lazimnya yang sering disebut sebagai putusan deklatior Yang artinya putusan yang bersifat menetapkan Baik, dalam video ini aku juga menjelaskan mengenai perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan berdasarkan proses pemeriksaannya Video ini aku juga akan menjelaskan mengenai perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan berdasarkan proses pemeriksaannya yang dimana uh, dalam proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor yang artinya uh, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan begitu pun sebaliknya hakim juga memberikan kesempatan kepada um, tergugat untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat e, dengan kata lain bahwa proses pemeriksaan ini dilakukan secara bantah-membantah atau proses e, atau secara proses sanggah-menyanggah e, baik dalam bentuk replik-duplik atau dalam bentuk kesimpulan tetapi ada pengecualian terhadap kasus fair stake yang dimana apabila salah satu dari pihak tergugat ataupun tidak dapat berhadir dalam proses persidangan dalam proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dalam proses pemeriksaan permohonan hanya dilakukan secara ekspor atau secara sederhana yang di mana hakim hanya mendengarkan keterangan dari permohonan dan memeriksa bukti-bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik ataupun kesimpulan di dalamnya. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berupa putusan yang bersifat fonis. Aku juga akan menjelaskan mengenai perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan berdasarkan ciri khasnya, yang dimana dalam surat gugatan, permasalahan hukum yang diajukan uh, mengandung sengketa, sedangkan di dalam permohonan, masalah yang diajukan bersifat sepihak ataupun individu dan tidak ada sengketa ataupun konflik di dalamnya. Uh, yang kedua, dalam gugatan, uh, terjadi sengketa di antara beberapa pihak, uh, misalnya uh, penggugat ataupun tergugat. Sedangkan di dalam Permohonan, permasalahan yang dimohon hanya menyesuaikan berdasarkan keputusan yang ada di pengadilan agama pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa adanya pihak lain Selanjutnya dalam bukatan, keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada para pihak yang bersengketa ataupun para pihak yang bersangkutan dengan keterangan saksi yang diperiksa ataupun yang didengarkan keterangannya. Sedangkan di dalam keputusan hakim itu mengikat kepada semua orang. Agar teman-teman lebih jelas mengenai penjelasan yang aku jelaskan tadi, aku juga akan memberikan beberapa contoh sederhana dari gugatan dan permohonan. Yang mana Contoh sederhana dari gugatan ialah Gugatan uang prestasi atas kelalaian seseorang Dalam memenuhi kewajibannya Dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang Atas perbuatannya melawan hukum Yang dilakukan oleh pihak lain Sedangkan contoh sederhana dari permohonan adalah Permohonan pengakuan anak kepada pengadilan, dan permohonan penetapan ahli waris. Jadi, sekian dulu penjelasan dari aku mengenai perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan. Baik kepada teman-teman, apabila ada kurang mengerti mengenai penjelasan yang aku buat uh, di video ini, boleh ditanya melalui kolom komentar ataupun dengan DM Instagram atau chat Facebook yang aku cantumkan uh, di bawah ini nantinya. Apabila ada Kata-kata yang salah dalam video aku mohon dimaklumi karena aku juga masih belajar. Jadi, untuk menambah semangat aku dalam membuat video selanjutnya, kepada teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video!